Sob, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Bakes My Channel Selamat datang dan selamat bergabung lagi Bersama saya yaitu Sarda Di videonya album TV Nah Sob Seperti biasa di video kali ini Kita ada kegiatan ya Sob Yaitu mau ngeliwet lagi Sob Jadi ngeliwetnya itu beda Dari ngeliwet yang kemarin ya Sob Kalau kemarin itu ngeliwet di sawah Jadi kali ini kita akan ngeliwetnya di sebuah sungai Namanya itu Sungai Ciujung, uh, kalau bahasa orang sini itu nyebutnya Kali Ciujung, Kali Ciujung Baduy ya sob. Nasab, jadi kita masih dalam perjalanannya ya sob, karena tujuannya itu masih jauh dan tempatnya itu kita eh, berada di ulu sungai ya sob, pertengahan ulu sungai, jadi intinya masih pertengahan ulu sungai lah, gila ngos-ngosan jauh. Dan ini namanya Sungai Sungai Baduy ya sob. Kalau di sini karena letaknya itu di Kabupaten Lebak. Dekat sama Baduy. Dekat sama Baduy sob. Nah ini kita lagi manjat bukit sob. Gila, tinggi banget. Turun naik bukit sob. Waduh Guev referred to as Tami Han�染. Sob, setelah kita me, menempuh jalan yang sangat panjang dan ini akhir dari perjalanan kita. Sob, kita hampir sampai, dan medan jalannya itu gila, curam banget. Sob, naik turun bukit, uh, sampai ngos-ngosan. Kesulitan buat turun, sob. Nah, kita akan turun ke situ, sob. Susah buat turun, sob. Jadi ini dia tempatnya, sob. Kita akan turun ke sini. Jalannya itu licin. Ya kan ini dia sob Tepatnya Sebelum nungguin liwatnya matang dan sebelum nungguin si Tino si mancing, saya mau bikin kopi dulu sob, nah ini dia gelasnya, dan ini kopinya sob, mantap, kita ngopi di pinggir kali sob Nah ini dia liwetnya sop sudah matang dan ini dia tadi kita mancing dapat ikan baung sop sama ikan ikan nila satu wis mantap dan ini ada ikan asin sop Top, top. Ini kita dapat ikan baung dari top, dia yang penting top. Sob, jadi itu tadi acara ngeliwat kita ya sob. Jadi melewat di pinggir kali ya sob, mantap sekali luar biasa. Nah ini dia. Dan nah, sekarang kita mau pulang ya sob, karena takut keburu hujan sob. Emang di sini itu lagi musim hujan ya sob. Takut uh, sungainya naik. Nah itu dia akan saya lagi bakar ulit sob dan kita mau berseris buat pulang oke sob jadi itu tadi seputar kegiatan kita Meliwet di Ciwo Baduy sob Nah jadi Sekarang kita lagi perjalanan Untuk pulang Dan di sini Waktu sudah menunjukkan Pukul 15 sob Jadi Udah sore banget Dan kamera saya pun Ke sob Nah ini dia ini adalah Ladang Baduy Hasil bumi orang Baduy sob. Aduh Oke Sob Jadi itu tadi seputar kegiatan kita Tentang lewat Jangan lupa buat kalian Agar terus mengikuti video-video Saya selanjutnya